mati manusia ni kena bangkit semula cuba mujala di atas muka bumi hei manusia hok tak percaya ataupun manusia hok percaya hok beriman orang Islam dah pun boleh jale jale gapo tu jale untuk kita tengok makhluk yang Allah Taala buat من الشيطان الرجيم <تصفيق> قال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُلُوَّهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Ayat ni tujuh sampai 75 surah An-Nabi Sudahpun kita baca ni puluh, tujuh, ni puluh hape Tapi uleh sekali lagi sebagai uh, permulaan uh, ayat pada hari ini Iaitunya dan orang-orang yang kafe Berkata adakah sesudah kami menjadi tanuh Dan juga datuk nenek kami Adakah kami semua akan keluarkan, dikeluarkan dari kubur hidup semula? Ini soalan yang orang-orang kafir selalu tanya. tu herayat di dalam Qa'a. Mati hidup semula ke? Lepas itu nenek zami dulu yang mati-mati dah. Nak hidup semula ke? Katakanlah. Ha, apa? Ni? Demi sesungguhnya. Kami telah dijanjikan dengan perkara ini ni ore-ore kafe kecek depan nabi kami dan juga datuk nenek kami dahulu besa dah duk janji-janji-janji dulu katanya mati hidup semula mati hidup semula hal ini hanyolah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kan doh sebab manusia dia fikir selampih dia nampak katanya orang dah mati tanah duk dalam kubur jadi abu dia ditanuh lah. Nak hidup lagi mana lagi. Ni. Boleh katakan. Umumnya manusia atas muka dunia. Dia pehat katanya mati. Tak ada lah. Lepas pada tu. Tapi kita dalam iman. Orang Islam ni. Yakin bahawa kita mati. Akan dibakit semula. Untuk menerima balasir. Dunia hacur. Kita akan dihipung. Selepas daripada berlaku hari kiamat Di alam akhirat pula Mari ayat ini Katakanlah wahai Muhammad Mengembaralah kamu Di muka boming Maknanya Kalau duduk berasa syok Tak yakin lagi dengan Mati manusia ni Kena bakit semula Cuba mujala di atas muka bumi, Hei manusia, kau tak percaya Ataupun maknanya sio hak cahaya hak berimei orang Islam dah pun boleh jale jale gapo tu jale untuk kita tengok makhluk yang Allah Taala buat dale arti katanya qul siru fil ard di sini jale lah kamu di atas muka bombing. sama ada kita gi makan angin ataupun kita gi tengok tempat-tempat yang berkesan yang menjadi tepat-tepat yang Allah Taala biasa peracun biasa turun bandar di tempat tu boleh kita tengok dengan mata kita sendiri walaupun kita tu tak tak duduk di dalam headcan yang berlaku pada zaman dulu tapi masih lagi dok ada pada sekarang ni sebab ada satu perkataan ada dua perkataan yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Ra'd, ra iaitu minha qa'imu wa hasid kesay orang-orang zaman dulu masih lagi dua ada qa'imun masih lagi dua ada tak ada punuh, tak rutuh tapi setengah-setengahnya hasid, sudah pun haco habirah kita pergi tengok tu sebab, main benda, benda, benda. haco habilah tu pun tak apa, kita pergi untuk kita tengok kesan-kesan yang Allah Taala berbuat terhadap orang-orang zaman dahulu macam mana sebab tu bila kita gi tak gi mana-mana ni boleh jadi pengajaran dan iktibar boleh kepada kita sebanyak mungkin yang kita jale di atas muka bumi jangan minta maaf ni tak yang nak gi makan angin saja Jale, tengok-tengok tengok-tengok gambar klik saya set cerita sikitlah ya. Bila tengok dalam hadis Nabi Raya katanya, Akhir-akhir zaman ini, Orang pergi jalan Mekah. Pergi tangkir. Sungguh katanya, Orang pergi Mekah, Orang buat haji, buat umrah. Tapi, bose, bose, Takutnya, Termasuk, Orang, Habis masa, Habis duit, Habis tenaga, Habis tu, Habis ni, Tum, wala, Tum, Tum, Sabsin, Tung, untuk gi jalan Mekah panggil. Ada arah ni. Pas ya benda ni benar akan berlaku sikit-sikit lagi. Maknanya buat umrah tu sambil maknanya gi untuk apa? Bukan hak samkan gi buat wa umrah buat haji dah. Ada benda lain banyak lagi. Nak menego, nak jumpa dengan orang, nak go nak, nak ga tapi sampai-sampai tu buat umrah Tak ada deniak umrah, umrah. Ataupun tak ada deniak haji. Pensamkan. Tak. Ini boseh lah. Takut-takut berlaku sikit lagi. Ya benar ni benar seluruh dunia akan berlaku. Tuhai rakyat di sini katanya. Katakanlah wahai Muhammad. mengembara lah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kita pergi tengok. Kesel-kesel orang-orang yang Allah Ta'ala waktu itu berbandar. Mari ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70 wala tahzan alaihim dan janganlah engkau berduka cita terhadap keingkaran mereka yang kafir itu ninnah Allah taala plot cái nabi nabi ni dia orang orang dakwahlah seru manusia lepas tu ada orang tak setuju ada orang setuju orang kata huduh-huduh pada dia maki tak berhenti-berhenti hari-hari dia katakan okay, penuh dengan mulut-mulut manusia yang kata Yang hina kepada dia Masya Allah Itu apa raya? Lah tahzan Jangan kamu Bersedih hati Duka cita Rasa noicai Rasa nak no -no. undur Lawai Allah Ta'ala raya kepada Nabi ni Juga raya kepada Pendakwah-pendakwah Ataupun orang yang diseru Ugamu Tok Guru, Ustaz, Baba Ikutlah nak nama berapa Asalkan orang itu Orang yang seru ugama lah Tahzan Ada sekitab Orang yang menulis namanya Doktor A'id Al-Qarni Dia tulis nama Surat Suti Nama ini La Tahzan Jangan kamu duka cerita saya tak baca lagi surat ni. Tengok saja. Tengok kulit. Tapi gambar katanya isi yang ada di dalam tu. Benar-benar yang boleh memberi semangat kepada kita. Ya royak reng rao. Pehel tu. Saya pehel katanya. Royak reng rao tang tang tang. Tiket kun. Lepas tu. Bagi kita ni. Jangan duduk soksaw dalam hidup kita. Semua yang tu hiato dalam hidup. Adanya seni. Adanya susah. Hak seni tu Alhamdulillah Tiap-tiap orang dia suka hati Boleh rezeki banyak Boleh goto, boleh gani kejayaan Semua orang suka hati Kena syukur banyak Tapi apabila tu hai uji dengan Beberapa uji Jangan bersedih hati Orang terjemuh Buku tu Kena ada bahasa Inggeris Dia tulisnya Don't be sad Don't be sad Artinya, jangan kamu berduka cita. Itulah. Nah, Malik juga kalau sekiranya kita tak mesti kena baca surat itu suti. Tapi nak ayat katanya, sedih hati dan ngaju ni, jangan sama sekali. Terutamanya, kalau dia orang-orang tua mengaju. Lagu mana? Eh? Kalau budak mengaju, kita kita mudah-mudah daya dia dah. Dia ada nuk seseorang yang mengaju. Kalau kita tak wi, dia mengaju Sebentar ya Bawa kita weh semula Dia habis mengaju dia Tapi dia orang tua mengaju Payah Ingat moleh. Orang tua mengaju ni Bawa kepada panjir Cerita dia Sampakal tak kecek Tak tegur Tak senyum dah Patut ke? kan Dulu orang biasa baik Marilah ni Tak dah, dah Sebab apa Sebab kadang-kadang Selih sikit ya? Mengaju lalu dah Silak mulut sikit lah. Ya. Kadang-kadang takde nak tegar sikit ya. Dia lalu kita jalan lagi takde nak, nak tengok takde nak beri salah. Mengaju siapa ke hari ni tak tegar. ada ke? Itu orang tua. Minta maaf dah. Cik wit hiyah ni tinggi benar. Kok molek pun banyak. Kok tak molek pun banyak. Sebab tu, klik kepada ayat semula ni, Allah Ta'ala plop, cari Nabi, وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُمْ فِي بَيْقِينَ Tengok dah? بَيْقِين tu artinya sepik. Jangan kamu duk berasa katanya sepik. Dalam hidupmu. Sebab apa? Sebab orang yang duk gi seru, duk gi pergi raya Nabi, mereka itu tak seterimu, engkau, maki, kata huduh. Gautuh kan ni? Tak kisah ada cara. Tak ada cara. Nah, Dan janganlah engkau berduka cita terhadap keingkaran mereka yang kafir itu Dan janganlah engkau resah gelisah Disebabkan tipu daya yang mereka lakukan Ayuh. Orang kafir bukis kodah itu Wang Pan took with him Nak peracu Islam, nak bunuh Nabi Nabi dia ada pada zami-zami dulu nak bunuh nabi nak bunuh sahabat nak peracun Islam ini tu ayat beberapa ayat dalam surah al-baqarah wala yazaluna yuqatilunukum <Sessizuk> hatta yaruddukum an dinikum in istata'u orang-orang kafir hak denne, terhadap Islam sentiasonyo memerangi kamu Pegang dengan kamu sehingga bilang tu, hatta yarudukum andini kum sehingga mereka dapat memurtakan kamu daripada ugamu kamu. Maknanya, sehingga mungheo ya Islam, tahuk Islam. Jadi kafir. tapi tes buat lagi ini statuah jika mereka itu berkuasa. Allah Taala dak jaga lagi ni agama dia, dak jaga lagi orang-orang dia atas muka bumi, iaitu nya orang Islam masih lagi dak kuat dengan agama. Sebab tu tiak-tiak tepat kena adanya orang dak mengajar, orang mengaji, orang kuat agama, orang masih lagi dak dak kejak, kemah dengan agama. Walaupun kita tahu katanya musuh-musuh Islam usaha nak jadi runtuh punah. Dan tak ada islah atas muka bumi. Sumpah dengan orang-orang kafir yang kecek katanya, Aku nak buat pantai dunia ni. Daripada tempat tu. Tu tengok. Nak no, ayat katanya, Tinggi kecek padanya. Nak buat pantai. Masya Allah. Bukan mudah ni. Nak buat pantai daripada peta dunia ni. Allah. Bermaknanya, dia berasa katanya Kuasa tu Duk Dalam tangi dia Dan dia boleh buat gapa gapak tu manusia yang gana Manusia yang pasang Duk berasa katanya Dunia ni Duk dalam tangi dia Kita orang Islam Kena yakin Dengan pertolongan Allah Ta'ala Di mana sahaja Kita buat Kita duduk Kerja gapa gapak Allah Ta'ala bersama dengan kita Dan Allah akan menegakkan Kebenaran Kebenaran di atas muka bumi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun Allah tetap akan menyempurnakan nur ataupun ugamu dia dan akan bantu orang-orang yang sokong ugamu mu walaupun orang, -orang kafir dan orang yang tak setuju dengan Islam beci sekali pun itulah kita kena berasa ada semangat sokmo deh dan ada kerja kita jangan jangan toi hilang jangan totoy jangan to Nah sebab tu orang-orang yang katanya ni'ai dah, kita yata ya. dah orang hijau tak ada orang hijau seni Le, apa ni, uh, tak letih tak ada walaupun hijau kecil sekalipun, ada yang letih tak ada, lesu, penat leloh, tapi kita kena minta sama supaya Allah jayakan hijau air kita dengan pertolongan daripadanya saya gi isa lagi dah Masa ada sikit lagi. Orang kafir yang katakan. Dia pergi dengan Nabi. Wa yakuluna matahadhal wa'adu in kuntum sadiqin. Ini dah ni. Perkataan eh, pasal ni ni. Banyak kaca-kaca yang ada di dalam Al-Quran. Wa yakulun dan mereka bertanya. Matahadhal wa'adu. Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu. In kuntum sadiqin. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Orang kafir kecek dengan nabi-nabi dan kecek juga dengan orang Islam kalau hak kalau semoti sungguh betul sungguh bila lagi nak berlaku. Sebab tu orang kafir bukan dia kecek ha bangkit bangung semula hidup semula dak. Dia tanya kiamat nak berlaku bila. Hak janji-janji tu go to gani go gani bila nak berlaku? Tak ada nampak dia Itu, eh? Ha nak ayat katanya. Akak manusia hok tak percaya kepada ajaran Nabi, ajaran Allah, dia mikir hanya stop je. Benda hok nampak dengan mata, tapi hok berlaku lepas pada tu lama lagi nak berlaku, dia tak percaya. Ataupun akal fikiran ya, dia tak sampai. Akhir sekali, "Qul asaa ayyakuna radifalakum ba'dullazi tasta'jilun." Katakanlah wahai Muhammad dipercayai tidak lama lagi akan datang kepada kamu sebahagia dari azab yang kamu minta disegerakan itu hmm. suruh Nabi kecek lagi tu tak sehari Nabi topo dengan kamput di rundreng tapi kalau katanya hak duk minta hak kecek tu tak lama tak, tak lama dah nak berlaku orang kafir tanya pun tak bila lagi Pak tuk molek jawab hak tu lah lagi. Tak lama dah, tak lama. Sabar, sabar, sabar, sabar. Sikit lagi berlaku benda tu. Ha yang Allah Taala royak beberapa ayat di dalam Quran, ayat tu ayat ni nak wujud semua manusia pakat beriman dan percaya. Benda ni dia tak berlaku dah, kita tak yakin. Tapi bila berlaku atas diri kita, barulah kita yakin. Nah, patu nak akhiri dengan satu perkataan Kiamat hak kecil atas diri kita iaitu nyawa mati. Kalau kita tak leh royak kat ore, ore hak mati dah dia rasa dah. Dia duduk dalam kubur dah. Tapi ore hak hidup ni tak leh royak kat mati tu pasal sain mano, bag mano. Bapa kena atas diri dia barulah dia boleh tahu kata itulah yang sebenar. Pastu dia akan nampak benar-benar hak ore-ore biasa tak nampak. Gini nampak lepas pada mati atau sebab itulah kita insya-Allah dah yakin apa sahaja yang Allah Taala firman Nabi sebut di dalam hadis-hadis dia mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman yang kuat sallallahu alaihi wa Muhammad